Masih sih jadi, dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, BNSK Official. Oke, guys, jadi seperti biasa, sini saya akan membagikan preset Alekomosimo lagi, guys ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. Oke selanjut ke preset yang kedua. Kucing funky, okay, Dreamy. Oke, lanjut ke preset yang ketiga. Oke okay, lanjut ke preset yang keempat okay, lanjut ke preset Dilanjut ke preset yang kelima Okay, lanjut oke lanjut ke preset yang ke-6 oke lanjut ke preset yang ketujuh.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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-10. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11. Well everybody put your oke lanjut ke preset yang kedua belas oke okay, lanjut ke preset yang ketiga belas Oke, lanjut ke preset yang ke belas guys. Oke, lanjut ke preset yang ke belas guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke-17, guys. <laughs> Oke, mungkin segitu aja presetnya. Semoga kalian suka, ya guys. Ya, nah, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ya, guys, biar teman-teman kalian juga tahu, ya, guys. Ya, oke, mungkin segitu aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya.